Halo Alvia, albanget Halo lih, di. silakan masuk. Oh ya, siang sih Mas. Wah keren kali di kamar bang. Uh, <laughs> mahal pasti ini, biaya sewanya. Murah subsidi. Subsidi, subsidi. Tapi kalau aslinya mahal kan? Oh mahal. mahal. Oh dari mana karena oh, Aslinya di sini di. Oh wow, seharusnya Rp80.000 yeah, ya? Iya, yeah. iya. juta kupiah uh, per bulan. Haji, Haji maka. Ya sih, Tempat, yeah, bener -bener, nah, bener -bener, iya sih, iba. Tempat usahanya banyak. Iya, benar-benar. Jadi Dan kita kayak, setiap hari di sini tuh kayak live Like investigation vacation, Like in vacation, ya? Pas kali Beach area ya? Yeah, yeah. Iya, iya. Ini pulau reklamasi, kan? Iya, yeah, pulau reklamasi. Mm -hmm. Jadi mungkin Jakarta bisa dilukai gini. Oh, jadi. setuju banget. saya sebutkan di video sebelumnya, alumni Keio termasuk ribuan CEO dari perusahaan-perusahaan ternama di Jepang dan pendiri Universitas Keio, Yuki Fukuzawa Sensei, yang teman-teman bisa lihat di perjalanan 10.000 yen Beliau juga merupakan seorang entrepreneur, pengusaha semasa hidup beliau. Jadi seperti apa sih belajar bisnis di Keio University? Mari kita bercerita bincang dengan salah seorang mahasiswa bisnis di Keio, pengaji konsiwa. Apa kabar nih selama pandemi ini? Uh, baik dan masih stay at home Masih stay ya, ya. Pertama, terima kasih sudah menyebarkan waktu untuk saya wawancarai di kediaman Bang Aji yang nyaman <laughs> ini Selamat datang, libat-libat Terima kasih <laughs> Ya, pertama-tama bisa tolong kenalkan diri ke teman-teman Buda kio. Oke Halo teman-teman Buda -teman, Kiyo semua, nama saya Aji Saya kuliah di Kiyo University Tepatnya di program Master's Degree in Institution Policy and Management dan asal saya dari Medan. Hai ya enggak? Iya. Chorus, chorus, ya, ya, ya. chorus, chorus. Oke. Okay. Uh, Abang Adli dari masuk lewat jalur itu ya. World Bank scholarship. Ya, bulan saya dapat beasiswa dari World Bank, tepatnya namanya uh, Joint Japan World Bank Graduate Scholarship. Program Ya, Saya tolong ceritakan tentang program scholarship ini. Jadi sebenarnya kalau scholarship ini kan eh uh, dari namanya aja ya kita ya namanya JGWBGSP itu Join Japan World Bank Graduate Scholarship Program. Dan nah, dananya itu bersumber dari pemerintah Jepang, cuman yang mengkelolanya itu dari pihak World Bank. Oh gitu. Begitu juga dengan seleksinya. Kebalikan saya dari instansi pemerintahan itu Oh ya. Jadi seleksi internal dari instansinya tempat saya bekerja. Juga ada seleksi dari pihak pemerintah Jepang itu melalui KU University, dan juga ada seleksi juga di pihak pemerintah. Dan saya dengar, program BESWA ini sangat kompetitif. Ya, ya, sangat kompetitif. Ya, kebetulan ini salah satu program yang sangat seksi. Ya, kalau kita bilang seksi, Sexy. ya, seksi, oh, okay. seksi di instansi saya ini salah satu program yang sangat hmm. beasiswa, yang sangat seksi. Kenapa banyak peminatnya? Banyak peminatnya, tapi yang diterima tuh sedikit, paling cuma hmm. satu atau dua orang. Dan kebetulan saya proses seleksi itu dimulai dari uh, di Indonesia ya Di Indonesia itu di instansi pemerintah Di instansi pemerintahnya ya, hmm. tempat saya bekerja uh, Dari, ya ada puluhan ya, puluhan ya. Saya juga tahu ya angkat tempat yang menawak, puluhan atau ratusan Saya juga tau Tapi yang jelas 11 orang itu dipanggil untuk interview 11 orang hmm. Hmm. Jadi kita tuh diwajibkan untuk buat tulisan hmm. Buat tulisan, ada dua tulisan yang harus saya buat untuk apply di program beasiswa ini untuk internal ya, internal di Indonesia yeah. itu ada dua, yang pertama itu statement of purpose yeah. dan yang kedua ada suara saya okay. nah dari sini diambillah 11 orang ya 11 hmm. orang untuk interview dan dari 11 orang yang di interview ini empat yang di ke uh, mengikuti seleksi di KU University ah, hmm. nah, di, berdasarkan informasi yang saya dapat juga dari KU University Uh, Nation, uh, worldwide ya, yeah? sorry, worldwide. Yeah. Itu ada sekitar 80an something uh, applicants hmm. yang aplikasinya masuk, gitu kan. Uh, dan hanya 10 orang yang yang lulus seleksi di KU University, kemudian diproses ke pihak World Bank. Oh, dan right. dari World Banknya, bulan dari Uni dari K University Alhamdulillah saya sendiri yang yang lulus dari uh, Indonesia, oh, wow. untuk 20 banknya dan di World Bank, dari 10 orang yang masuk ini, hmm. hanya 4 orang yang keterima, dan salah ah, satunya alhamdulillah saya juga oh, wow. gitu dari Indonesia right. ya. 4 orang per tahun ya, ya sebenarnya 5, 5 orang per tahun oh, ya, 5, 5 orang cuman sejak kohortnya saya, kohort 24 itu 24 mereka, jadi pemerintah Jepang itu mengurangi satu oh, gitu. satu scholars dan dari 4 itu Anglis ini ada Indonesia Ya, sekeburan saya Dan sendiri juga. Indonesia <laughs> Kalau di dengar dari namanya itu join program award-winning scholarship in taxation program yes. berarti program ini fokus ke ilmu pepajakannya Ya, bener-bener latihan Jadi memang yang saya pelajari di KU University ini memang kalau itu mengenai teks hmm. teks Terus ada public finance, ada uh, ekonomi. Tapi main majornya itu main sorry main subjeknya itu adalah tax. Jadi kita di sini diajarin gimana sistem perpanjangannya Jepang, kemudian bagaimana international taxation-nya juga. Oh oh ya kalau mengenai mata kuliah ya hmm. subjek yang di eh, subjek di program saya ini sendiri sih banyak-banyak banget hmm. ya karena saya ini program khusus ya kan yeah. program khusus uh, yang ditawarkan kepada tax officers melalui uh, World, Bank dan, uh, World Bank dan Pemerintah Jepang ini hmm. jadi kita tuh ada mata kuliah yang wajib yeah, yeah. mata kuliah yang wajib untuk diambil itu ada seperti uh, Advanced Study of Public Finance hmm. itu ada yang uh, satu dan dua terus selama setahun itu tuh kita, kita belajar itu kita terus bagaimana cara mengatur keuangan pemerintah, mm -hmm. aliran distribusi pendapatan, pemerintah, itu bagaimana itu kita pelajari semua kemudian juga ada, kalau dari pajaknya itu saya pelajari mengenai Japanese Ekonomi kemudian Japanese Tax Law, kemudian ada juga International Tax Law, ya, okay. dan saya juga Uh, ikutin dua kelas seminar. Yang pertama seminar Advanced Study of Public Finance, yang kedua ada uh, seminar Advanced Study of uh, Taxation Policy and Management. Eh mm -hmm. uh, sorry, Taxation, Taxations and Economic Policies. Ya, mm -hmm. tuh saya dengar kalau program Taxation ini juga ada praktikum di luar kampus juga ya? Oh ya ada ada. Jadi mm -hmm. kebetulan kan. Uh, menarik ya selain kita itu memang full di kampus ya di tahun yeah. pertama tuh yang totally nggak bisa ya karena tuh belajar dari jam sembilan oh, wow. sampai jam 6 itu oh, wow, pasti wow. di kampus itu setiap hari saya yeah. Yeah. ya ya kemudian ada praktikum yeah. uh, dengan pihak NTA National Tax Agency mm -hmm. nah dalam dan praktikum ini run oleh National Tax College oke okay. mm -hmm. macam standnya ya Japan. bisa gitulah ya di okay. Amerika juga lah ya Uh, kemudian di sini saya juga uh, uh, kesempatan untuk belajar mengenai sistem perpajakan di Jepang mm -hmm. dan setiap, Ngarin. itu setiap Senin yeah. jadi setiap Senin kita ke Grips itu lokasi di Grips mm -hmm. di Roponggi itu uh, gabungan bukan hanya Keo, ada Keo kemudian ada Grips students, mm -hmm. kemudian ada Yokohama students jadi kita like around uh, 10% jadi satu kelas kita diajarin mm -hmm. gitu. dan itu terbagi setiap minggunya terbagi dalam dua sesi kelas ada sesi pagi dan sesi uh, siang setelah okay. lunch nah, sesi pagi itu biasanya kita dapat materi oke okay. materi okay. mengenai segala perpajakan inilah, inilah perpajakan di Jepang kemudian sesi siangnya biasanya kita ada filterin hmm ini nanti kan jadi filterinnya itu pernah ke uh, tax education center kemudian hmm. hmm. tax education sorry tax centernya di UNO Tech Center, Center, hmm. okay. Center, jadi itu bagus tuh, jadi mereka tuh buka open class, uh, udah terjadwal tuh setiap minggunya regular mulai dari hmm. anak TK, elementary school oh, ya, wow. sampai SD, SMP, SMA, sampai yang udah mahasiswa atau yang umum juga mereka provide itu bagus banget bagus. Nah, jadi mau belajar situ. Kemudian kita juga ke Blue Return Association. Jadi, kalau ada wajib, jadi bedanya uh, Jepang sama Indonesia. Kalau di sini nih, uh, ada semacam non-profit organization yang membantu wajib pajaknya. Hmm. Oh, gimana nih uh, cara mengisi SPT-nya gitu ya? ya. Uh, apa? Eh, bagaimana cara mengisi annual return-nya? Ya. Nah, itu diajarin sama non-profit organization free, free on charge. Kemudian ada juga uh, CTA, Certified Public, uh, CPIN baik public tax accountant, tax accountant, big tax accountant, nah, okay. accountant nah, nah, atau kalau Jepang itu Jirishi gitu, Jirishi ya. okay. Association, nah itu ada di Osaka, kantornya bagus, hmm. bagus banget, bagus banget, nah di situ itulah konsultan pajaknya Jepang hmm. lah ya, uh, yang bersertifikat, kemudian ya uh, kemana lagi ya, uh, field trip terus saya ke wakou di Saint Thomas sana. Okay. Hmm, di aku ngampus, bag bagus. Terus saya juga ter hanya Jepang, ngelihat -ngelihat ya, mm -hmm. uh, ke kantor pajaknya -kan Jepang ngelihat-ngelihat ya ke kantor juga. Mm -hmm. itu itu menarik lah. Pokoknya filter itu yang selalu ditunggu-tunggu setiap minggu. Kenapa? Nah, Karena selain atas, atas ya habis belajar, yeah. ya itu kesempatan untuk jalan-jalan itu gitu. Ya. gitu ya. Karena setelah filter biasanya kita ada hangout bareng sama temen-nya, mm -hmm. kan nyobain ramen atau oh, apa. oh menarik. menarik. Ya jadi seling sih di situ. Oke, bagi saya yang paling menarik itu anak TK diajarin tentang pepajakan jadi warga negara yang tak pajak yeah. ya, kita dan teman-teman pemodaknya juga harus jadi warga negara Indonesia yang tak pajak oke okay. dan ini sponsornya pajak boleh-boleh <laughs> <Yeah. laughs> kalau mau di-sponsorin <laughs> saya terbuka kok oke okay. uh, di graduate school of business and commerce itu selain pepajakan kan ada bermacam-macam Bidang lain kan, karena bisnis itu luas, misalnya manajemen, marketing, terus entrepreneurship, dan sebagainya Masuk accounting dan finance Saya juga pernah mengadu beberapa kelas dari Graduate School of Business and Commerce dan Faculty of Business and Commerce Cuma sejauh ini saya belum pernah mengadu kelas yang masalah taxation Mm -hmm. Jadi mungkin Bang Adli bisa menggunakan beberapa sensei yang bidangnya di ini? Oh iya, jadi kalau yang jelas yang pertama, kalau yang pure text itu ada beberapa sensei Cuman yang kebetulan yang inches di program saya itu ada satu namanya uh, Weda Sensei Weda, Weda Sensei uh, Beliau uh, program koordinatornya uh, ini. oke. Oh, oke. Okay. Uh, okay. Sekarang nih, sejak tahun lalu ya, tahun hmm. lalu sampai tahun ini, tahun depan juga, juga masih beliau ya Dan kalau yang kita mau itu, itu, yang in charge tuh dari, dari cohort satu sampai yang 25 sekarang Oh, Dan, mata jadi luk. kalau kita ada main profesor itu ada dua, yaitu satu uh, with CNC, yang kedua ada kitamura sensei Jadi kalau misalkan ini, saya kan sekarang lagi nulis nih, nulis tesis Oh, ya. nulis tesis, semangat, ya semangat. Aduh, aduh, aduh, aduh, ya biasa lah ya yeah. uh, Jadi konsultasinya itu kemarin kita berdua Oh, begitu Hmm, profile juga dapat mereka berdua Ya Alhamdulillah sih, outline hmm. sudah tinggal menulis ya hmm. Menulisnya ini ya, sekarang butuh waktu Oke, <laughs> oke okay, okay. Ya, dan kalau kalau uh, kalau kita ngurusin itu juga kan benar-benar ekonomik banget ya, dan mm -hmm. akademik banget orangnya. Jadi oh. memang dari segi dari segi jadi kalau kita buat paper juga yang presisi kertasnya, uh, huruf mm -hmm. space-nya, terus uh, quotation di mana uh, uh, uh, citation-nya itu memang benar-benar akademik banget. Oh. Tapi kalau oh. yang satu lagi yang uh, Weda Sensei hmm. memang mantan orang pajak kan yang udah pensiun oh, pen gitu. gitu ya dan kebetulan dia sekarang interest di program kita dan pengalaman pajak international terlebih international taxationnya uh, itu oh. bagus banget bagus banget light banget yang fruitful fruitful fruit, fruit, fruit to me lah for me for for me as a tax officer oh ya dan di join program ini bisa mengatakan apa bahasa apa bang English bahasa Inggris yeah, cool English. English? Yeah. oh English. jadi tidak perlu Sekolah bahasa terlebih dahulu, ya. Enggak, enggak. Cuman, memang sebelum saya berangkat uh, untuk self-preparation, ya. Hmm. Jadi, uh, saya itu sempat ngikutin les bahasa Jepang juga di hmm. Indonesia sekitar dua bulan, ya. Begitu pengumuman di Januari, saya lulus, saya langsung les ke bahasa Jepang. Hmm. Tapi sebenarnya, ketika saya di KU, semua program in English, cuman ada satu matkul itu subjek yang namanya Basic Japanese. Oh, so, kita okay. udah ngesik jamannya 1 dan 2, uh, kita diajarin uh, nih mulai percakapan sehari-hari okay. Dari angka, huruf, oh. kata-kata kanji ya at least 20 kanjis <laughs> udah tau lah ya Oke, okay, oke okay. hmm, gitu. Dan ya, selebihnya sih mungkin karena gini Alvian, kalau hmm. di Mita itu kan banyak siswa foreigner-nya jadi kayaknya mata kuliah-mata kuliah yang di provide juga kebanyakan yang Inggris. Hmm, iya gitu. banyak bahasa Inggris. Hmm, bahasa Inggris gitu. Hmm, jadi bisa belajar bahasa Jepang sampai jalan kuliah ya. Tidak perlu kelas bahasa terlebih dahulu Iya. Tidak perlu. Tidak perlu. Oh, jadi dengan itu bisa lulus S2 dua tahun nih. Iya. Ya tidak perlu ada beban dalam mengambil kelas bahasa Jepang. Iya Dan dan dan luar biasanya di KEO ini kan. Uh, ya jujur ya dulu waktu yes. pas pertama milih keio kan karena milih beasiswa kan kamu sih udah ditentuin ya yeah. dan ternyata setelah baca dari historinya kan ini salah satu yang uh, high level private university mm, yeah. ya di di apa namanya di Jepang, di Jepang. Gitu ya? uh, dan dan benar ketika masuk juga dosen-dosennya memang hampir 95 persen ya fluent in English mm. ya yeah. uh -huh. jadi keio relatif Foreign friendly, yes. di yang friendly. Iya, benar-benar. Ya, bener -bener ya bener -bener. karena sejarahnya dulu juga kayak bermula dari sekolah bahasa, hmm. sekolah bahasa Belanda, kemudian dibuka program bahasa Inggris dan selanjutnya sampai ada program bisnis ini. Ya. Ya. Bahkan ada satu tuh satu ruangan tuh yang di South Building hmm. itu yang ada uh, global room. Di oh, situ ya. tuh hanya orang uh, hanya boleh berbahasa Inggris di dalam situ, jadi nggak hmm. boleh pakai bahasa. Ya. Bahasa Jepang kan. Itu juga untuk melatih siswa lokal ya, untuk benar benar, benar, -benar Inggrisnya uh, Berhubung saya anak S1, saya belum terlalu pengalaman dengan masalah paper Jadi mungkin saya bisa berkonsultasi dengan <laughs> Bang Adi Ini kalau masalah paper nih, uh, kita sama-sama berhubungan dengan dosen orang Jepang kan ya? Iya benar. Kalau dosen orang Jepang nih enak nggak ya Diajak dia berkonsultasi? Bisa kita bocokannya sedikit gak? Oh iya yang jelas, kalau konsultasi mereka itu sangat terbuka. Oh, kalau gitu. kita mau bertanya, itu terbuka dan kita bisa. Enaknya di sini, tuh, kita gak harus ketemu langsung. Hmm. Jadi, nanya by email itu dijawabnya itu blub, blub, blub panjang banget. Oh, okay. Jadi, uh, sejelas-jelasnya sama aja dengar. Mungkin kalau misalkan kita ketemu langsung, masih ada kayak language distractionnya, nya hmm. ini ya. Tapi kalau misalkan di bayimil tuh semua mereka memang benar -benar jelas itu mereka uraikan semuanya. Hmm. source-source-nya juga dimasukin gitu Nah itu asiknya dengan sensi Jepang dan mereka itu uh, berusaha membangkitkan kita untuk mau uh, memberikan opini. Oh. Hmm -hmm. Dan itu dan melahirkan ide-ide. Gitu. Dan menurut saya itu bagus dan itu yang jarang kayaknya saya dapat waktu sekolah di. Indonesia gitu hmm. ya. Hmm. Kalau di sini memang kita disuruh create your own idea, give give your insight gitu kan ya. Iya, jadi benar-benar kita inilah benar-benar uh, nambah wawasan. Dan kalau paper mereka itu memang di sini kan nggak boleh copy paste ya. Oh ya. Nah, itu itu jangan lari. Kalau di Jepang itu uh, mungkin sebagian universitas besar di dunia juga melakukan hal, hal seperti itu ya. Tapi itu memang nggak boleh copy paste itu nggak boleh terus quotation, citation itu hmm. kita sitaknya sitake dari mana. Nah itu tuh memang harus benar-benar ditambahkan dengan baik secara, secara baik dan Dan meskipun essay, misalkan seribu lima ratus kata aja, atau seribu dua ratus, dan itu harus punya alur. Iya, iya, gak bisa, bisa sembarangan langsung ide enggak Jadi ada kayak openingnya, ada moneynya, hmm. ada conclusionnya. Nah, itu semua yang harus kita penuhi dan... Kalau soal nilai sih, rata-rata sih objektif ya. Hmm. Objektif kalau memang uh, menurut mereka sensing bagus ya. Pasti kita dapat nilai yang bagus gitu. Coba hmm. Dan ada pesan yang membekas ya. Sama hubungan dengan sensei-sensei di Jepang. Oh iya, sebenarnya sih selama pendidikan itu, kayak jujur aja ya, selama pendidikan itu berat. Karena... Hmm. Um, bukan demanding ya, bukan demanding tapi sih berkesan seperti kalau sensitive demanding terus setiap minggu ada tugas, ya. ada presentasi, uh, kemudian harus nanti ada kuis mingguan, ya. ada kuis bulanan, itu itu ada aja gitu. Pokoknya kita nggak bisa nggak bisa diam. Kita harus baca lebih ya. Jadi ada satu kelas itu yang setiap minggu saya harus baca tuh 5 artikel. Oh. Dan 5 artikel itu yang nggak dikit artikelnya itu yang jurnal yang kayak sekitar empat puluh halaman ada dua puluh ya tergantung ya dan itu harus dibaca rutin karena kalau kita nggak baca Alfian nanti beliau tuh nanya di depan kelas kira bisa malu kan? Ya malu, malu. dan dan itu mempengaruhi nilai kita Iya benar, -benar. Hmm. tapi setelah itu semua sih yang menariknya adalah uh, merek sensei sensei Jepang ini mereka itu memang Melihat kita itu, kalau memang kita punya potensi, hmm. kita punya skill dan bias, dan senang sama kita, gitu ya. Mereka tuh bahkan saya ada dapat dari beberapa sensei yang udah ngimil ke saya dan bersedia gitu. Jadi, ada sensei yang mengapresiasi sama saya ngikutin kelas dia sampai beliau-beliau uh, itu ngimil ke saya. Hmm. Setelah selesai, setelah selesai kemarin, semester 2 ngimil ke yeah. saya bilang. Uh, if you need any recommendations for your further education, karena hmm. gitu kan, saya bersedia untuk memberikan rekomendasi untuk Anda. Wah, ini kan oh, wow. itu rekomendasi loh, bro. Gitu loh, dari Sensei Jepang, yeah. ya kan? Dan mereka itu profesor-profesor, hmm. dan ahli di bidangnya menawarkan hal seperti itu yeah. yang saya cuma ngikutin kelasnya yang satu semester, tapi kayak... kayak tapi mereka seperti udah ada strong bond gitu ya, iya. itu sulit loh, ya teman-teman ya, itu sulit banget dapatin kayak istilahnya kepercayaan ya iya, kepercayaan, kepercayaan dari, nah, dari dari Jepang terutama, ya, di Honjin iya. tuh sulit banget makanya saya begitu terima email itu saya langsung seneng banget, seneng banget Mantainya langsung, ya. iya langsung langsung reply ke mereka bahwasanya waduh saya thank you so much, I'm so happy join yeah. your class gitu kan ya dan dan pastinya ya harus praise juga ya mereka ya kan yeah. dan bilang ya I will be so happy if you can be a part of my successful career. Oh, oh, then, wow, wow, gitu ya itu, itu ya, itu, itu, itu, ya sih, itu ya memotivasi kita juga untuk hmm. untuk untuk untuk belajar lebih keras lagi. Itu sih. Tadi bang Tri kalau mau lanjut S 3 dah gampang dia? Kalau saya sih kebetulan kalau balik selesai dia harus ada beberapa tahun kerja dulu oh, gitu baru bisa. Ya tapi pasti lah ada, ada ada rencana untuk sana ya at least udah dapat tawaran ya, ya kan itu kan istilahnya udah mempermudah jalannya untuk melanjutkan ya semoga Insyaallah ya kan terbaik terus Hai. Nah gitu ya. Bro Mas yang mau sejauh ini pembicaraan kita mungkin lebih fokus ke Graduate School of Business and Commerce kalau di KEO Anak-anak -an yang mau belajar bisnis itu, kalau S1 biasanya ke Faculty of Business and Commerce, yoga kubu. Kalau S2 itu ada dua pilihan: Graduate School of Business and Commerce dan Graduate School of Business Administration, atau bisa disingkat KBS (Gradual Business School). Nah, Bang Adli bisa memikirkan perbedaan dari KBS (Gradual Business School) dan Graduate School of Business and Commerce. Jadi, kalau misalkan dia, ya jadi kalau di KU itu sebenarnya yang, yang bisnis di KU itu salah satu yang... Uh, bidang studi yang populer, ya, populer dan juga mendapatkan high rating ya di rating ya. Nah itu tuh bisnisnya tuh tuh hmm. oke okay banget tuh. Dan kebetulan saya itu di Graduate School of Business and Commerce. Hmm. Jadi kalau misalkan bedanya ini sih dari kalau yang yang uh, Business and Administration itu kan hmm lulusan nanti gelarnya MBA gitu ya, ya MBA. kalau yang business and commerce ini generalnya MA hmm. Master of Betul. Arts dan kalau yang dari seginya ini sih ya dari segi mata pelajarannya sih kalau saya perhatikan kalau yang BA ini dia lebih ke ini alfian bagaimana membangun bisnis gitu hmm. tapi kalau yang business and commerce ini lebih ke commerce, ke tradingnya gitu ya oh, dan gitu. itu lebih ke professional skill jadi kayak orang udah berkecimpung di bisnis dan mereka pengen uh, exert their uh, business skills, professional okay. skills. Nah, mm -hmm. itu maksudnya di sini, di bisnis online. Oh gitu. Jadi kalau bisnis e-commerce tuh lebih mempertajam skill profesional. Iya, yes, Sementara program di KBS School, Bagaimana di sekolah-sekolah yang menawarkan MBA yang lainnya itu lebih ke bisnis secara umum, hmm. gitu yeah. dan, secara dan, umum. dan di BC bis, ini, uh, bisnis and commerce ini lebih ke advanced studies advanced studies, yeah. oke okay. jadi nggak ada serasa kebanyakan yang udah advanced advanced studies dan mm -hmm. scoobnya tuh lebih international gitu oh begitu mm -hmm. lebih, lebih global ya mm -hmm. dan, dan dan itu relate bukan hanya sekedar bisnis biasa, itu lebih ke ekspor, import, terus ada hubungannya dengan pemerintahan, hmm. perpajakan, itu komplit semua. Jadi benar-benar untuk professional skill as a businessman. Hmm. Oke, okay, okay. jadi bedanya itu tadi, kurang lebih, klik sedikit berbeda, kemudian blangnya juga berbeda. Plus lagi kampusnya. Oh ya kampusnya juga oh. berbeda. Kalau business and commerce di Mitra kan ya? Di Mitra. Ya, kalau di main-main kampus. Main ya. Kalau kayak BC itu di Hioc. Eh, hmm. uh, Kalau business and commerce tuh satu pesan di Mitra ya? Mitra Mitra. Semua di Mitra. Cuma kita bisa ambil. Kelas Jadi kalau di Mitra itu dikasih tahu di tahu. kan? Oh bisa hmm. bisa bisa. Ada kesempatan untuk itu. Saya pengen sih sebenarnya ya di tahun kedua ya. ini di, di second year ini. Cuma ya karena covid ya, yeah. semuanya online ya So, hmm. ya akhirnya nggak jadi ngambil Mau ambil di Hiyoshi? Pengen hiosi terus pengen di kampus-kampus lain yang mana okay. Karena pengen tahu juga kan, kampus Keio kan yeah. Jadi bukan hanya yang di META aja Kan ada juga tuh yang ke eh, dokteran ya Dokteran ada di Sinanomaci, yang di, Sinanomaci. Ya pengen-pengen yang program yang bisa Karena bisa kok ngambil untuk oh bidang studi tapi main main ke Yosi sudah mana? Pernah sekali. Pernah. Itu tuh tahun lalu ke kampusnya ya, ke kampusnya yeah. tahun lalu pas Senpai Wisuda Oh, sudah hmm. ya? Pas Wisuda karena kampusnya gede banget ya? Ya kampusnya besar kalau Yosi. Okay. Kalau masa mah ke ada sembilan atau 7 kampus ya? Kalau yang utama ada enam, kemudian ada kampus-kampus minor lain. Hmm. Jadi mungkin kalau totalnya sembilan. Sembilan ya, benar-benar sembilan. Oh, ada mini kampusnya. Dan di situ tuh, kusana tuh kan bagus ya, jalan-jalan, masuk ke kios itu kan ada gede banget. Iya-ya. Yeah, yeah. Gede banget dan ada pohon sakura-nya itu ya, sakura atau maple Jadi, sih atau apa? Uh, maple kayaknya. Oh maple, ya. yeah. maple. Nah itu ada maple. Itu tuh bagus. Terus bangunannya itu kan modern banget ya, modern ya bagus lah. Kalau, kalau menurutku, kampus yang bagus. Jadi, pernah ke Hioshi waktu uh, menghadiri wisuda senpai? Ya, benar-benar. Uh, ya, kalau wisuda di Keio untuk bulan Maret itu biasanya di Hioshi karena banyak orang, dan Hioshi kepastian lebih besar. Kalau bulan Agustus di kebanyakan anak, giga program di SFC itu, kalau graduationnya nanti di uh, Mita, Mita, kampus graduation yang kebanyakan. Untuk mahasiswa internasional, Begitu dan untuk joint brand scholarship program itu, maksudnya April, kan? Iya. Yeah, so, April, April, April, yeah, April, Maret hmm, ya, benar -benar. Jadi, usudahnya di April, April, April, ini tahun terakhir April, April, April, Ya, April, April, April, April, April, April, April, April, April, April, Iya. Jadi, semoga abang, semoga ya. COVID ini iya. sudah berakhir iya. ya kan jadi dan bisa, bisa offline. Ya graduation seremoninya iya. anda. Dan saya bisa menghadiri. Hasilnya ah, bang Ardi. Saya menerima undang. Ini bawa bunga saya graduation. Ya oke bang Adli. Terima ya. <laughs> <laughs> <laughs> ya, okay, kasih banyak loh ya, sudah sama -sama jadi pengarang ya. buku saya. Ya, saya dan teman-teman di sini untuk uh, mempelajari tentang bagaimana katanya belajar. dan sukses ya, thank you sudah siap bang? ayo, kalau nampian, sekarang kita cari makan dulu ya, kaper ya wah, agak gelap ya kelihatan oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami jadi ya, mungkin next time kita bisa lanjut tuh ke tuh di kamarnya Bang Adli ini dan oke, sampai jumpa di video berikutnya dadah